Mohon izin untuk kami record dulu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga acara hari ini nantinya bisa memberikan banyak manfaat, insight baru terkait teknologi ya Bapak Ibu. Terkait teknologi informasi, AI, data manajemen, ataupun nanti ada supply management, supply chain management yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini. Beliau juga sudah hadir. Kepada kita panggilnya biar lebih akram ya, Mas Triwijaya aja ya. Uh, kalau bapaknya terlalu ini juga beliau juga sudah hadir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Sriwijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih ya, Mas Sriwijaya. Aku, aku manggilnya, oh, Mas <laughs> ya. Sebenarnya <laughs> ini, okay, ini kikuk okay. loh, biasanya. Dulu kita waktu kuliah juga senang sekali ya. Kita dulu uh, kuliah bersama, terus kemudian beliau sekarang sudah menjadi lead dari IT Support, Glow atau di industri kecantikan atau kosmetik dan kita bisa bertemu hari ini melalui uh, Zoom atau uh, online ya. Dan belum pernah bertemu setelah lulus studi, kurang lebih berapa tahun ya? Hampir enam tahun lebih ya? 6 tahun atau berapa tahun lebih? Lama lebih, sebenarnya. Lebih, lebih sekali. Kalau Mas, kalau, kalau Mas Rito kuliah cuma 3,5 tahun, saya kuliahnya 7 tahun. Tidak ya? Ya, apa-apa Mas, tapi kan hasilnya juga bagus kan? Kuliah lama atau tidak itu tidak menjamin kan Bapak-Ibu. Yang penting pengalaman sama hasil akhirnya juga, prosesnya ya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Riwijaya Hari ini sudah hadir menemani kami, Bapak-Ibu dan juga rekan-rekan yang hadir di acara teknologi, AI, data manajemen di industri kosmetik dan kecantikan. Kami ingin bacakan dulu, beliau merupakan saat ini sebagai IT lead IT Lead support di MS Glow atau lebih tepatnya di bawah naungan dari PT Kosmetika Cantik Indonesia. Bener ya, Mas? Mohon koreksi ya. ya benar, benar. Nanti kalau dikoreksi, misalnya ada kesalahan, takutnya ini juga di bawah PT yang besar. Saya takut salah kata atau apa. Dan sekaligus acara ini disiarkan live ya, Bapak Ibu bisa eh, jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu yang ingin rekamannya live ada melalui YouTube kami belajar berbagi ID. Dan Insya Allah nanti. Kami akan selalu menawarkan acara-acara gratis ya, termasuk minggu lalu kami ada dua, dua langsung ya di akhir tahun lalu dan juga tahun eh, tahun ini ada data science workshop juga yang sangat beragam dan nantinya juga ada acara yang menarik ya, termasuk kami akan kerjasama dengan eh, institusi atau kampus-kampus eh, di luar negeri. Jadi nanti ada beberapa dosen dan juga profesor yang hadir dari kampus-kampus bergengsi di luar negeri, di belajar berbagi ID. Dan insya Allah nanti ada program-programnya kami, insya Allah kami berikan. Ada beberapa yang free dan bisa dinikmati bapak ibu secara langsung ya di YouTube kami ataupun melalui Zoom Meeting. Selamat, selamat siang Mas Sriwijaya sehat ya. Alhamdulillah sehat pas. Alhamdulillah ya. Manggil, manggil Mas Ripto, boleh Mas, Bro juga boleh ya. ya takutnya aku nanti kok terserah monggo. Boleh ya Mas. Dan nah, enggak enak nih kalau Mas Bela itu saya nakal ya, suka nakal juga suka ini. merupakan uh, satu satu kita satu kuliah di Malang dulu dan kami mengambil jurusan teknologi informasi atau sistem informasi. Baik, beliau saat ini tadi juga sudah saya sampaikan sebagai IT lead di MS Glow atau PT Kosmetika Cantik Indonesia. Sekali lagi, kenapa kami ingin mengupas uh, topik hari ini? Karena sejak pandemi ya, Bapak Ibu, kurang lebih uh, 3 tahun atau hampir 3 tahun dari 2020, teknologi AI digunakan digunakan dalam sektor bisnis khususnya di bidang kosmetik dan kecantikan. Masyarakat beralih nih ke sektor uh, digital dan Uh, sangat luar biasa ya, termasuk industri uh, kecantikan dan kosmetik ini. Dimana Bapak-Ibu sudah tahu beberapa produk, bukan hanya MS Glow atau produk-produk yang lain, yang nantinya Bapak-Ibu pasti sangat pahami. Di kesempatan kali ini, kita tidak mengupas uh, lebih jauh terkait MS glow karena kita <tid> tidak di-endorse ya. Sebenarnya kami juga tadi mau nyari ini video yang pas mana ya, yang company profil videonya, ternyata di, uh, kami kesulitan mencari. Adanya yang tentang... Uh, tour di lab, laboratorium MS Glow ada juga yang di tour uh, ininya ya pabriknya. Tapi yang secara detail uh, kami kesul kesulitan. Termasuk kami mencari di YouTube ataupun di webnya yang video yang lebih singkat dan lebih menarik kami uh, belum temukan. Makanya tadi kami menemukan di salah satu dari reseller ya. Jadi mohon maaf saya takutnya nanti ih ini kok tadi tadi ditampilin ini masih ini kayak dibayar MS Glow sama sekali uh, belum ya. Ya nanti kalau dibayar, alhamdulillah ya, alhamdulillah atau di promote juga boleh alhamdulillah. Tapi saat ini belum, saat ini belum ya. Makanya kami juga tadi ketika melakukan tracking mana sih video yang bisa ditampilkan kami juga lihat sekilas. Hanya produk-produk tadi yang melalui dari YouTube Short dan juga ada dari sedikit company profil, tapi bukan dibuat langsung oleh MS Glow sendiri. Barangkali nanti Mas Sriwijaya ada sedikit video ataupun nanti ada penjelasan terkait uh, MS Glow, akan uh, akan disampaikan oleh beliau secara langsung. Termasuk uh, nanti, kemarin uh, sudah juga ya mas, kemarin sempat dikirimkan contoh model uh, sedikit AI, ya AI simple ya, yang ada di, bukan simple sih, lumayan. Jadi di aplikasi MS Glow, di mana nanti ada deteksi dari Bapak Ibu, misalnya wajahnya apa aja sih, uh, ke, uh, istilahnya. Misalnya kelembapan, kemudian uh, konturnya gimana, kekurangannya apa aja. Ya penuh, penuh. skin analyzer ya, skin detection ya, sekaligus analyzer. skin manager ya Bapak Ibu. Sekaligus sebenarnya ini juga sebenarnya sudah pernah uh, digunakan oleh brand-brand besar ya. Salah satunya adalah kita pasti tahu ya ada L'Oreal Paris, kemudian MA Comestic, uh, cosmetic dan juga Perfect Corp. Jadi L'Oreal uh, ada L'Oreal Trans uh, Spotter, L'Oreal Color and Co uh, for higher needs terus juga ada Mac virtual try on ini adalah pakai AR augmented reality uCam juga yang nantinya juga mirip seperti produknya dari MS Glow atau aplikasinya yang nanti akan disampaikan dan dijelaskan oleh Mas Riwijaya banyak sekali ya yang memang yang paling sangat menonjol di perusahaan internasional adalah L'oreal ya salah satunya dan MS Glow ini juga terus berkembang dan kita pilih ya kita pilih salah satu untuk jadi, kita kupas secara teknologi AI (Supply Chain Management) ataupun Data Management, di mana bapak ibu nantinya bisa dapat gambaran lebih ya, terkait, "oh, bagaimana sih kalau di industri kosmetik atau kecantikan di saat ini, apalagi di era yang terus bapak ibu pahami ya, terus apalagi teknologi ini terus berkembang, dan apalagi saat ini AI terus gemburannya luar biasa, termasuk Chat GPT." Atau teknologi AI, AI, aplikasi yang lainnya, yang Bapak Ibu pasti akan sangat antusias. Ya, harapannya AI membantu kita, AI membantu kita, bukan kita yang nantinya jadi robotnya AI, bukan, atau kita tiba-tiba diam tidak. Ya, nanti semoga membantu dan tetap uh, kendali penuh akan dipegang oleh manusia. Makanya, Bapak Ibu, uh, di kesempatan kali ini, semoga bisa dapat insight baru ataupun hal-hal yang menarik dan bisa jadi mungkin barangkali bermanfaat di risetnya bapak ibu ataupun di pekerjaan bapak ibu. baik tanpa panjang lebar kami akan undang langsung Mas Sriwijaya. halo Mas, gimana? sehat ya. sampun ini ya sudah makan siang ya ini Mas. sudah dong sudah sudah. segos mangan uh, nganam segos ya nganam segos. Bosan <laughs> tinggal di Malang juga ya bapak ibu bener ya nangam, nganam nangam ya makan segos segoi ya mas Egos, oh, yes, oh, yes. ini saya yeah. karena udah lama tidak di Malang kesulitan nih bolak-balik lagi Mas <laughs> dulu kan sangat mudah ya yeah. baik uh, langsung yang uh, jenengan share atau saya bantu boleh atau ini okay. bisa langsung share Sekaligus, barangkali nanti kalau ada pertanyaan, Bapak-Ibu boleh uh, tanya melalui mode, model dua hal. Ya. Pertama, Bapak-Ibu bisa ketik di kolom chat. Yang kedua adalah Bapak-Ibu bisa pilih raise hand ketika uh, Mas Rewijaya ataupun pemateri selesai menyampaikan dari materi hari ini. Baik, terima kasih. Menggomas waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas siap ya, Mas Ruto, terima kasih. bisa dilihat semuanya udah kelihatan nggak bisa mas bisa bapak ibu oke. bisa ya B enggak ya bapak ibu bisa terlihat ya bisa mas monggo oke siap siap terima kasih atas kesempatannya mas Redo perkenalkan uh, terima kasih juga gini okay, siap siap ya. perkenalkan teman-teman uh, saya Sriwijaya sekarang Posisi saya bekerja sebagai uh, IT support di Glow. Nah ini untuk hari ini saya diundang oleh Mas Ripto untuk sharing apa saja sih uh, teknologi yang bisa kami bagikan kepada umum untuk menjadi ya sharing pengalaman lah. Oke okay, kita mulai. Presentasinya, oke, okay. ini kontennya yang yang kami buat. Yang pertama ada introduction, oke. Okay. Kita, ya ini uh, sedikit banyak secara dari MS Belu. Ya seperti kita tahu, MS Blue adalah sebuah brand kecantikan yang uh, mempunyai produk, ya uh, inti dari Uh, MS Glow ini adalah kita mempunyai produk skincare, <tuh> tidak hanya skincare untuk uh, wanita, tapi ada pria juga, juga untuk anak kecil juga ada. Nah, ini uh, kita juga punya aplikasi yang bisa di download. Aplikasi yang bisa di download di PlayStore ya, namanya adalah MS Glow Beauty Tools App. Ya nanti mungkin bisa dicoba-coba nah, teman-teman download ya di playstore ada nah ini next nah, uh, untuk saat uh, untuk kali pertemuan kali ini kita mungkin akan bahas ya MS Glow ini adalah di bawah naungan G99 Corp nah di bawah G99 Corp ini ada Salah satunya adalah KUSME, MS GLOW, dan Klinik. Nah, Ini ada beberapa bisnis unit lain yang tidak saya sebutkan karena tidak relevan dengan pembahasan kita. ya. Nah, e, Untuk menjelasannya, ini KUSME adalah sebagai tempat manufaktur. Manufaktur dari produk-produk yang akan didistribusikan oleh MS GLOW. Lalu Glow sendiri adalah perusahaan yang uh, berhubungan dengan distributor, distributor dan penjualan end user melalui klinik. Jadi untuk pembahasan hari ini kita kita bedah di tiga anak perusahaan ini. Nah untuk sistemnya uh, ini. Kita mulai dari resmi dulu. Nah, proses pertama yang dimulai setelah produk jadi, lalu sudah ada identifikatornya. Kita di sini untuk produknya, di setiap bisnisnya itu ada QR code, dan itu bersifat unik. Fungsinya untuk apa? QR code pada saat... Barang sudah diterima oleh end user Maka kita bisa cek apakah itu asli atau bukan Nah prosesnya setelah barang barang sudah jadi Lalu ada tempelan QR Code Lalu uh, tim dari Kusme ini scan Dengan memakai uh, mesin agregator Nah mesin agregator itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengkolek data oleh bisnis yang mempunyai HR agar masuk ke database mereka. Lalu setelah setelah uh, menjadi satu kardus ya atau satu satuan yang akan dikirim ke MS Glo, maka data tersebut dikolek ke database Cosmei. Begitu juga pada saat barang datang dari KUSME ke MS Glo datang ke hutan Nah, qr tersebut juga di scan incoming, istilahnya scan incoming itu scan untuk memasukkan database dari ke MS Glow. Nah, fungsinya apa? Untuk menghindari barang-barang yang yang tidak teragregasi atau tidak termanifest. Apabila barang yang tidak saya atau tidak teragregasi itu sampai lolos atau sampai diterima oleh end user, maka barangnya itu tidak bisa dicek kejenuiannya atau terdeksi barang palsu. Nah itu tuh hal-hal yang harus dihindari. Setelah setelah kita pastikan ya barang itu sudah ada data datanya di database khusus, maka lanjut proses berikutnya yaitu kirim barang ke customer. Nah. Nah, ini proses yang untuk di klinik. Untuk di klinik itu juga sama. Kita scan aktivasi. Jadi barang dari Cosmei dan juga di MS Glow itu barang belum teraktivasi. Nah, bedanya barang dan belum teraktivasi dan sudah teraktivasi adalah pada saat barang diterima di user. Kalau belum teraktivasi itu tidak akan jenuin, tapi kalau sudah teraktivasi dia akan jenuin. Nah, titik-titik krusialnya ada di sini. Nah, ini salah satu contoh. Ini ada PC. Nah, ini uh, HR data HR ini bisa menampung beberapa uh, beberapa data. Untuk GR ini contohnya, ini saya bikin contoh Nanti di database ini bisa terbaca nama barangnya apa saja Terus dia SKU nya ikut SKU mana Lalu kode GR nya ini MS, msgl.u garis miring Ya sesuai dengan setiap kode unit yang tertempel di bisnisnya Lalu dia tanggal scan nya kapan Tanggal dibuatnya kapan, experience nya kapan dan lain sebagainya ini proses dari teman-teman di gudang untuk scan sebelum dikirim ke distributor nah, uh, lalu untuk sistem uh, distribusi barang dari MES ini kita pakai uh, sistem hierarki jadi kalau kita pahami bahwa MSGL nya adalah sistem jaringan. Nah, misal ada distributor 01 ini mempunyai domain agen 01. Nah, 01.01. .01. Begitu juga selanjutnya agen 01.01 mempunyai member kodenya ini kode agennya 01.01.01 .01 .01, sampai ke reseller. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui bahwa secara kode etik untuk berjualan kita mempunyai peraturan bahwa tidak boleh cross selling. nah seperti ini contohnya agen 0101 mengambil barang dari distributor 02 padahal distributor aslinya adalah distributor 01 nah apabila terjadi seperti ini maka barang-barang tersebut barangnya agen 01 dan barangnya agen distributor 02 ini akan terdeteksi oleh sistem tidak genuin. karena memang hal ini tidak diperbolehkan dalam dalam ambil ambil cross selling seperti ini ya kurang lebih seperti itu Nah ini contohnya e, pada saat e, misal kode QR ini ya kita scan lewat kamera kamera ponsel kita itu bisa eh, kita buka ke web genuine, jadi kita scan QR nya ke kamera lalu disitu nanti muncul eh, eh, link ke browser otomatis, nanti dia memunculkan ini salah satunya ini contoh barang not activated jadi barang dari seller itu belum diaktivasi akan menampilkan gambar yang seperti ini not available jadi dia sebenarnya ada di database tapi belum diaktivasi atau mungkin penjualannya adalah cross-selling lalu ada juga barang palsu nah ini pada saat kita scan barang tapi tidak ada di database, maka barangnya tidak kita akui, karena memang barang yang kita akui adalah hanya yang QR-nya terdapat di database. Lalu, nah ini barang genuine. Barang genuine adalah barangnya QR-nya hierarkinya benar, lalu sampai ke end user itu juga sudah diaktivasi Nanti dia akan memunculkan. Data yang seperti ini ada gambarnya, ada QR code-nya, siapa seller-nya, batch kodenya berapa, expired-nya kapan. NIE ini adalah uh, nomor people. Lalu yang di bawah ini ada promo-promo ya. Untuk sekarang promonya adalah kejutan umroh. Oke. nah ini yang kita, yang saya bilang nanti ada Beauty app bisa di download di Play Store. Nah ini. Beberapa e, fiturnya, yaitu salah satunya konsultasi dengan dokter. Dokter kulit, ya, lalu bisa e, menggunakan aplikasi Skin Analyzer. Jadi, kita cuma potret selfie. Lalu, dari aplikasi itu, kita bisa melihat hasilnya, ya, e, usia kulit, kelembapan. Serawat, pigmentasi, pori-pori, dan lain sebagainya. Nah, juga bisa setelah setelah kita menggunakan Beauty Tools App ini, yang Skin Analyzer nanti di bawahnya di bawahnya hasil ini nanti ada eh, saran kita harus kita baiknya pakai produk apa sih. Nah, ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya share singkat saja, karena uh, yang kita kan adalah konsep dari penggunaan data. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih, Mas Sriwijaya. Sebelumnya ya. saya ingin bertanya, Mas, tadi luar biasa sekali ya. Uh, letak server sama lantinya database ini di kantor pusatnya ya, di Malang atau memang di... Kota-kota lain yang disebar gitu mas Untuk servernya sendiri Ya nah, tadi uh, Servernya ini Jadi gini mas Kalau server Cosme ini punya server sendiri Cosme hmm. punya server Lalu MS MSGlo juga punya server hmm. Servernya ini saling ngedial. Oh gitu siap. Ya Ya gitu jadi saling ngedial, kemudian nantinya mereka kayak connect aja gitu ya, mas, konsepnya saling terkonek atau istilahnya integrasi ya, integrasi ya. terconnecting, terintegrasi. Ya, misalnya antara Cosme server sama Cosme yang di, sorry satunya MS Glow. Tadi kan MS ya. Cosme sendiri, MS Glow sendiri saling ya. terkoneksi. Lokasinya ini, semuanya ya. memang di Malang atau ada di kota lain atau di negara lain, mas? cloud base. Cloud, cloud base ya, memang mereka ambil ya. cloud base ya. Oke, okay, ya. mantap sekali. Sama ini Mas, saya sangat uh, tertarik sekali yang tadi terkait sistem hierarki ya. Misalnya gini, ya. saya misalkan sebagai customer ya. Misalkan ada Bapak Ibu nih, Bapak Ibu atau peserta hari ini as a customer, beliau ingin beli produk dari MS Cloud atau istilahnya sudah terlanjur beli nih di distributor A. Sedangkan, ya. sedangkan ternyata ini produk ini dari distributor B otomatis tadi yang disampaikan Mas Sriwijaya. ini kan pasti tidak asli dan nantinya tidak genuin. Ya, kemudian uh, bentar, bentar. posisinya orangnya sebagai end user atau downline, uh, sebagai user, saya sebagai customer. Saya atau bapak ibu peserta hari ini misalkan beli produk, ternyata produknya ini yang kita beli dari distributor A. Misalkan Pak Distributor A sebut saja Pak Adi misalkan gitu, kemudian oh, Distributor Adi. B ternyata Pak Pak Yono ternyata beda apakah itu tetap dianggap asli sebagai oleh end user? Mohon maaf. Oh, kalau kalau kalau end user jadi beli beli dari siapapun asalkan dia resmi Insya Allah asli. Cuma pada saat kita scan genuine, dia hasilnya tidak genuine atau uh, uh, seperti yang tadi saya saya lihatkan itu tadi ada hati-hati atau produk belum tercatat di sistem, maka itu berat untuk komplain ke sellernya atau hmm. mungkin bisa buka websitenya MS Glow lalu di situ hmm. ada customer care, nah kita bisa komplain lewat situ juga tanya ini apakah asli atau enggak gitu nanti kita cekkan ke database kalau memang QR tersebut uh, ada di database kita kita akan kan balas uh, mungkin by email atau atau kontak WhatsApp man, terkait barang tersebut tapi apakah ada semacam nanti tuh misalkan nih dianggapnya ternyata bukan asli atau ternyata kayak tadi kalau misalkan kayak cross tadi masih dianggap asli ya kalau dapat masih dari dianggap Masih dianggap asli, ya? ya yang dianggap tidak asli itu, misalkan ada produk tiruan atau istilahnya ya. KW 1 atau dua yang ada di ya. pasaran dengan harga yang lebih murah, otomatis kita tidak bisa ngajuin komplain, ya komplain atau ganti. Uh, jadi, ya, kita bisa. Kalau itu karena barang yang diakui sebagai asli adalah barang yang kodenya terdapat di database. Nah, kalau misalnya kodenya tidak terdapat terdapat di Tata B sementara komplainnya langsung ke penjualnya. Jadi memang uh, nanti semacam di QR, uh, QR code tadi dicek tadi ya Mas. Jadi memang ya. uh, misalkan kalau kita beli memang harus dari yang distributor asli. Entah tadi ya. mau uh, cross tadi selling itu kita tidak uh, bukan jadi tanggung jawab customer ya customer kan uh, tidak tahu ya istilah tadi cross ya. tadi juga. Ya, benar -benar. Mm -mm. Nah. Intinya belinya memang dari reseller atau agen distributor yang asli. Kalau misalkan ya. ini, Mas, distributor yang asli atau distributor yang resmi, itu bisa dicek di mana, Mas? Apakah ada website yang distributor, reseller, atau agen? Tadi boleh geser ada. ke yang grafik tadi, enggak Mas? Tadi ada apa aja ya? Tiga ya? Distributor. Nah, ini distributor, agen, member, dan reseller nah ini bisa dilihat di website MS Glow nah ini ya. oke okay. ya ini website MS Glow nah our sellers point on map ya nanti di sini bisa dicari misal ya Malang oh ini tadi contohnya siap-siap Nah, ini malam, malam, cari aja, ini malam, atau mungkin mau dekat Surabaya atau bisa, nah, nah ini. ini yang ditampilkan di sini adalah jalan-jalan yang bisa kita petani. Ya. Kalau yang lalu, selain, kalau ya. ya gimana mas? Silahkan mas, uh, mas Dewija ya. dulu. Kalau misal uh, mau komplain-komplain ini tadi kontak as lalu customer care. Ya. Nah, ini keluhan produk atau keluhan pemakaian produk. Misal keluhan produk, nah, kita isi ikan aja ini, kita isi ikan. Nah, sebagai pelanggan atau seller, ya, ikuti step by step lah. Ya. Gimana, Mas ya, oh ya, berarti udah ini ya, ada keluhan juga. Misalkan ini ada cash baru nih, Mas. Kita sebagai customer nih, sebagai customer kita pengen belanjanya, enggak tadi berdasarkan kota terdekat kita mau beli nih di toko hijau atau di toko orange, otomatis di toko hijau sama toko orange kan eh, biasanya kan namanya kadang kita tidak tahu kita boleh search enggak misalkan itu di di situ tadi kalau memang ada oh. berarti memang resmi ya ya bisa saja ya, kalau yang jualan di toko, jual, toko toko orange itu biasanya reseller karena oh. uh, MSK sendiri enggak jualan lewat situ mm -hmm. kita jualannya lewat distributor mm -hmm. okay. dan klinik dan klinik Oh, dan klinik beda ya, berarti kalau yang melalui uh, e-commerce e-commerce atau seperti toko oren, toko hijau, toko kuning eh, toko kuning ada nggak ya? belum ada, barangnya ada toko hijau atau toko orange lah itu ternyata masuk sebagai kategori ketika Bapak Ibu nanti beli melalui reseller ya uh, reseller ya, benar ya? Seller ya? reseller ya? Nah, kalau yang melalui langsung itu melalui agen ya agen atau klinik ya, klinik-kliniknya tapi tidak ya. di semua kota ada klinik ya mas hanya di beberapa uh, kalau klinik hanya beberapa saja kita ini about us, aesthetic clinic namanya klinik MS Cloud aesthetic clinic ini hmm. di Malang, Surabaya, Bandung, Citorjo dan Pasar, Depok, Bekasi Jakarta Bogor, Medan, Semarang makassar berkasih ya cuma kota-kota ini aja oh iya beberapa kota Mas. tapi termasuk ini masif loh padahal e, mereka itu kurang lebih masih berapa tahun ya kalau tadi kan Mulai 2013, 2013 ya 2013 13 ya, tapi secara 10. mereka berubah secara besar itu 2016 kalau tidak 16 17 ya itu termasuk, nah, ya. termasuk cepat sekali termasuk uh, cepat sekali oke okay. Bapak-Ibu, tadi sekaligus ada yang bertanya ya, uh, nanti sembari kami, uh, seperti ini, uh, tokso atau jawab Bapak-Ibu boleh bertanya. Sekaligus kami akan buka pertanyaan dari Bapak-Ibu. Ini ada pertanyaan, saya bacakan ya Mas, izin saya bacakan, dari siap, siap, siap. Muhammad Rizky Fauzi Arif beliau bertanya, untuk membuat uh, pembuatan QR Code-nya sendiri, bagaimana ya Mas, proses pembuatan tadi? apakah nah. Oke okay. Silakan Mas. Kalau untuk QR Code... QR uh, code ini kita uh, by vendor, vendor, kita vendor, jadi uh, kita pesan di perusahaan, perusahaan lain. Nah, ini nanti untuk pengerjaan penempelannya di di di ini dari kosme jadi Bukan bukan kita buat buat QR sendiri enggak enggak Jadi gitu, Mas. Oh, berarti dari kosmennya ya yang memang menyediakan QR code tadi. Oh, terus bukan pemutu. bukan. Bukan. Eh uh, kos uh, MS Glow ini pesan ke suatu perusahaan uh, katakanlah perusahaan A. Oh, siap-siap. Mali vendor itu, ya, vendor ya. Ya, vendor, vendor. Perusahaan A ini memang mengkhususkan diri untuk pembuatan QR. Code. QR. Nah, siap-siap. Oh, seperti itu. Jadi yang memang uh, beli dari perusahaan ketiga ya, Bapak-Ibu, melalui vendor tadi. Bapak-Ibu bisa beli juga ya, atau mungkin, uh, kalau mau buat sendiri sepertinya bisa, tapi satu-satu ya, atau mungkin nanti pakai uh, coding dulu ya. Kalau yang model mudah itu bisa pakai melalui Excel, atau pakai uh, database yang simpel dulu ya, MySQL atau apa, Bapak-Ibu. Kalau yang mau mudah ya beli ya, langsung bayar. Oke. Okay. Sembari uh, tadi kita kupas, barangkali ada bapak ibu yang bertanya, boleh melalui kolom chat ja, ataupun boleh melalui resin ya, bapak ibu. Oke Mas, uh, sembari bapak ibu bertanya, kita boleh, uh, boleh Mas uh, Sriwijaya untuk uh, kupas dulu. Kalau di bagian IT-nya itu ada bagian IT apa saja? Apakah hanya IT support, ada IT sendiri yang khusus di bagian programming, atau ada lagi IT yang lain? Oke okay. kalau untuk it ini ada uh, yang pertama uh, dengan dengan tugasnya yang sangat banyak ya, yaitu programmer developer itu tugasnya ya, ini bikin-bikin uh, aplikasi bikin aplikasi web dan lain sebagainya lalu untuk uh, kalau misal kita bicara masalah Perusahaan yang ada manufakturnya kita pasti bicara masalah ERP kan, ERP atau BMS. Nah itu juga untuk saat ini masih di, di oleh tim kita sendiri. Namun untuk kedepannya ini ada rencana untuk memakai ERP dari pihak ketiga. Kemungkinan akan pakai Odoo mungkin. Lalu juga selain dari tim developer ini ada IT support, dari tim saya. Nah ini IT support sebenarnya. IT support ini uh, lebih kalau di MS Glow ini kita bagi dua. Uh, ada tim IT support yang di office, ada yang di warehouse. Untuk yang di office ini lebih berfokus untuk menangani komplain dari Para distributor, di misalnya distributor dan lainnya ini kesulitan untuk menggunakan aplikasi atau mungkin pada saat menggunakan aplikasi ada error maka akan didampingi oleh IT support dari office. Lalu untuk yang di warehouse ini lebih kepada pendampingan para tim gudang dalam menggunakan aplikasi karena aplikasi yang digunakan dari tim kudang ini terintegrasi dengan aplikasi yang digunakan oleh seller ya terkait dengan hierarki sistem tadi. Nah, lalu yang ketiga ini ada uh, tim uh, PM atau project manager. Nah, ini mereka uh, pekerjaannya adalah memanage para tim-tim yang lain untuk misalkan satu project nih di Enhan ERP mungkin ya salah satunya nah ini mereka uh, mengutilize para, para sumber daya manusianya ini family-nya dari minggu ke satu harus mengerjakan apa saja minggu kedua mengerjakan apa saja lalu juga ada tim quality assurance Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tim lain maka akan di, istilahnya di QC dulu lah. Apakah sudah sesuai dengan permintaan atau sudah sesuai dengan flowchart yang yang kita ikuti atau kurang lebih seperti itu, Mas? Baik. Mantap sekali, berarti ada beragam ya, tadi ada ada bagian eh, paling atas ada PM ya, project manager, kemudian ada bagian developer, terus juga bagian uh, support, terus support ini uh, sebagai elitnya ada Mas Triwijaya juga, ada yang di lapangan, ada yang di office juga. Baik, nah, ini ada yang uh, bertanya ya, sekaligus uh, kami akan coba uh, jawab uh, kami kupas ya ada beberapa pertanyaan mas dari yang pertama ada dari Pak Ahmad M Tantawi ya uh, tadi itu ada skin analyzer di Android apakah dengan pengembangan uh, sendiri itu yang pertama yang kedua apakah uh, kurang lebih berapa user pengguna yang ditangani mungkin dalam dalam aplikasi tersebut yang menggunakan aplikasi analyzer tadi Bapak-Ibu kalau mau mencoba, boleh ya download MS Glow tadi untuk coba ya? Kira-kira eh, tidak harus beli produk langsung ya, Mas? Bisa kayak coba dulu aja ini ya, cek misalnya. Coba-coba. Coba. Hmm, Coba-coba aja. Coba-coba. Oh iya, ini, ini. Bagus buat ini, Bapak-Ibu. Boleh, okay. saya share screen boleh, mas, boleh. mas Boleh, Mas. Masih bisa. Boleh. Oh, benar -benar. Nah, ini, ya ini videonya kelihatan kan ya? Belum kelihatan. Oh, belum, belum, belum. Ah, ah, belum, belum. Ini yang kelihatan adalah explorer ya? Oke, okay, okay. ini. Nah, ini dia. Contoh dari penggunaan Skin Analyzer. Ini ini aplikasi yang bisa di-download di-download di Play Store, ya. Ini ini buatannya teman-teman Dev. Ya ini, ini isi, isi data TV Ya. Kebetulan ini gratis nih pada saat saya coba ini. Setelah loading dia cuma disuruh untuk selfie aja nanti dari foto tersebut dari foto tersebut. Nah dia dia kalau kalau kalau ke sudutnya enggak tepat atau posisinya terlalu dekat atau terlalu jauh dia dia enggak akan uh, count countdown atau dia kurang cerah atau gimana dia enggak akan countdown. Kalau sudah sudah centang semua ini ini baru dia mau uh, menghitung mundur. Nah, ini ini bukan hasilnya okay. ini boleh di stop Juntur. dulu mas, boleh di pause dulu, boleh di pause, ya, ya di stop atau di pause dulu. Ini ada macam-macam ya, dari jerawat, tekstur kulit, kantong mata, terus ada keriput, kecerahan. Ini maksudnya semuanya kalau yang nilainya tinggi itu baik ya mas, atau semua? Nah, ya. Iya, benar-benar. Nah ini ini bukan hasilnya dari foto saya tadi, cuma ini cara membacanya. Nah ini hmm. Semakin tinggi nilai yang didapat, artinya semakin baik kondisi kulit wajah. Nah ini, contohnya adalah cerawat, hmm. ini cuma 67 dari 100. Kalau 100, dia, dia potensi untuk berjerawat ini enggak ada. Hmm. Kalau 67 ini, ya ada beberapa jerawat kecil lah misalnya. Lalu untuk tekstur kulit, ya ini 23 berarti kurang. Semakin tinggi nilainya akan semakin baik. Oh, Oke, okay, kita lanjut Sampai dia membaca Semua Ya, error kan Kita ulangi Oke. Okay. Ya, ini Light-nya kan kurang merah Dia nggak akan keundang Berarti ini cahayanya kurang pas Hmm ini percobaan kedua ya ya betul, Oke. percobaan kedua kok sama ya hampir sama ya tadi juga kurang yang oh, tekstur. yang yang itu tadi bukan hasilnya was cuma oh. cara, memba contoh cara membaca cara membaca aja ya, ha, ha, ha. ya. terus nah di, ini hasilnya ya ini hasilnya ini tekstur kulit kurang terawat kulit saya terus kantong mata cukup kemerahan kulit cukup fantasi kulit lumayan. Waduh, oh, ini jajan Mas Riwet juga pakai nih produknya. Karena gratis ya. Oh. <laughs> saya pakai punya istri saya oh, biasanya. Nah. Kan soalnya ini nah, cukup ini. terawat terawat nih semua hasilnya ya. Ya, alhamdulillah. <laughs> Sangat cerah. Ya, nah, setelah setelah ini kan ada ada hasilnya. Nah, di bawahnya ini ada rekomendasi produk yang bisa kita gunakan. Oh, ini ya. Ini juga bisa pesan lewat aplikasi ini ya. Hmm, hmm, hmm. ya. Berarti lewat apps juga bisa untuk pesan secara langsung. Apakah harganya sama dengan reseller lebih murah mana ya, Mas? Apakah ada perbedaan oh, harga ya, reseller, terus lewat apps ya. atau satu lagi lewat uh, e-commerce uh, agen, sorry agen e-commerce toko Oren atau toko hijau? Dan juga lewat app study, kalau untuk harga, harga ini harusnya sama semua, Mas. Hmm. Satu paket untuk beauty ini Rp 300.000, kurang lebih segitulah. Hmm. Ya. Jadi, harusnya kurang lebih, lebih mirip ya, sama Misal kalau ada ya, toko mirip -mirip. yang di toko-toko atau toko hijau tadi lebih murah, itu berarti tidak apa-apa ya. Memang mereka memang ngasih ini ya, gitu, Mas. Ya, kalau, kalau eh, ini menurut Sebenarnya saya sendiri berumur, ya, nah. kalau misal uh, cuma nah. beda 15 ribu, 15000 puluh 20000 mungkin mereka ngasih promo mungkin, nah, ya. tapi nah. kalau uh, perbedaan harganya terlalu, terlalu jauh. jauh itu kurang, kurang paham ya, nah, nah, asli apa enggak. Oh, siap-siap. Jadi uh, bisa dipastikan ya Bapak-Ibu, nah. jangan nanti. oh ini Uh, misalkan nih di apps nya harganya tiga ratus, bapak ibu nih nemuin harganya, mas ini kok tiga puluh saya beli ah kayak murah nih, hati-hati uh, ya apakah asli atau tidak. Uh, ya. Kalau yang asli, uh, tanda untuk membaca asli selain ada QR ada lagi semacam serial number gitu ya mas, selain QR code, tadi ada apa lagi? Biar uh, bapak ibu nanti yang misalkan mau coba produk MS Blue atau produk yang lain nanti. Uh, untuk mengenali itu genuine atau asli. Jadi, uh... ya caranya cuma cek JD-nya aja. Jadi, mm -hmm. jadi benar-benar benar kita depend on CR. kita mm -hmm. kita maksimalkan fungsinya. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi uh, lewat tadi ya. Oke. Okay. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mas dari Pak Ahmad masih di Pak Ahmad ya? Oke, okay, oke. Okay. Uh, satu lagi, ini dari Pak Ahmad Apakah di bagian gudang Ada kontrol pengeluaran barang Sesuai tanggal produksi? Harusnya ada ya Di bagian gudang, apakah ada kontrol pengeluaran barang Sesuai tanggal produksi? Oke okay. uh, Untuk gudang MSGELU ini menerapkan FIFO, Jadi, first expired, first out Jadi, barang-barang yang uh -huh. expirednya lebih lebih dekat, ini uh -huh. dikeluarkan dulu. Jadi uh, kan batas penyimpanan atau batas expirednya barang kosmetik, ini dibatasi dua tahun, Mas. 2 uh -huh. tahun. Nah, ini barang, uh, misalnya, uh, kalau barang yang di pedang ini ini fast-moving, uh -huh. jadi diproduksi tanggal 10 Februari misal, lalu tanggal 11 Februari ini dikirim ke gudang, Nah, tanggal 11 Februari ini bisa juga langsung keluar dari gudang. Bisa juga. Oh. Nah. Atau mungkin paling lambat, eh, satu-dua harian kan kita kita simpan di gudang. Setelah itu eh, pasti sudah ada orderan. Baik. Konsepnya Kalau ini ya, diutamakan memang barang yang mau expire dulu tanggalnya, ya. Batas habisnya kapan, biasanya dikeluarkan dulu. Kenapa? Karena ya Betul. agar bisa terjual terlebih dulu. Masa yang ya. uh, eksparatnya uh, mau mendekati, kita jual lama. Takutnya nanti ya. uh, kasihan ya. customer juga ya. ya. Karena ada beberapa gudang yang, yang sistemnya adalah Vivo. First in, first out. Oh, nah, ada juga. Kita nggak menggunakan itu. Ya. Tapi memang semua gudang yang di MS Glo, baik di Cosme, Tadi kan ada Cosme juga ya, Mas. Cosme ada MS Club sendiri. Ya. MS Club kan untuk distributor juga, distribusi. Ya. Kalau semuanya memang menerapkan bevo ya, tadi. Bevo, Bevo. First uh, bevo first ya, Bapak-Ibu. Beda. Yeah. Kalau yang Bapak-Ibu biasanya di belajar ekonomi kan first in, first out ya, Bapak-Ibu. Baik. Yeah. Terima yeah. kasih, Mas uh, Sriweja. Ada, ada, ini banyak lagi loh pertanyaan. Bapak-Ibu sebenarnya sangat antusias ya. Oke, kita akan uh, pertanyaan ke selanjutnya ya dari Mas Jonathan Ari Wibowo ini. Uh, beliau Wio. bertanya uh, yang pertama nih Mas, pertanyaan beliau, bagaimana skema penyimpanan QR Code di database? Apakah jika barang ketika diagen atau sampai ke end user ada update sistem ada di sistem tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk satu kode apakah memungkinkan reus, uh, reusable? Reusable jika kode di barang tersebut sudah habis terpakai. Jadi, misalkan nih QR code-nya satu, itu untuk satu barang atau ada uh, satu jenis gitu. Uh, mungkin yang ditanyakan itu, atau memang selamanya disimpan di database tadi. Oke, okay. itu dulu ya, Mas, dari Mas Jonathan Ariwini. Okay, okay. siap-siap. Oke, okay, uh, aku jawab. Pertanyaan pertama dulu, bagaimana skema penyimpanan QR code di database? siap saat-saat uh, barang sampai ke end user apa ada di sistem. Oh ya, jadi sebelum sampai di end user, itu pasti memenuhi beberapa step end user. Ya, kita, kita bilang end user. Nah, uh, kita anggaplah distributor terus agen member reseller tuh sebagai satu bagian masih di ms glow ya berarti kan belum menjadi belum barang itu belum sampai ke end user. nah barang keluar dari kurang ms glow kan normalnya kita kirim ke distributor dari distributor hmm. ini ke online nya nah online nya ini yang bisa kejual ke end user mereka itu juga melakukan scan namanya scan aktivasi. nah Fungsinya scan aktivasi adalah pada saat barang sampai ke end user itu menanti pada saat kita cek si QR code-nya akan menjadi genuine itulah. Memang memang ada update setiap pergerakan barang dari distributor ke downline-nya sampai mm. ke end user. Memang memang memang ada update-nya dan itu harus memenuhi hierarki tersebut mm. yang yang yang kita bahas tadi. Ya. Lalu untuk pertanyaan kedua. kedua. Mm -hmm. QR Code apakah memungkinkan... Satu kode? Satu kode ini barang? Jamanya, hmm. Satu kode ya satu. ya? satu kode hanya dimiliki satu barang sampai kapanpun. Untuk saat ini seperti itu. Saya selama ini masih belum menemukan QR Code yang sama. Menemukan pun itu akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Hmm. Jadi mas tidak ada ada case nih, ada case atau kasus nih di customer nih. Ternyata ini QR code-nya tuh pernah dipakai dan dianggapnya tidak genuine. Kita bisa komplain ya tadi, ajukan komplain tadi ke website atau ke nomor tadi ya. Misalnya kita uh, customer ya, nih, ketika ngecek ternyata barangnya ini ternyata pernah QR code-nya pernah dimiliki sama barang yang sebelumnya, misal ya, case aja. Jadi tetap bisa ngajuin oh, ya. Mis atau misal ini ya, kita beli Mm -hmm. Misal kita beli facial wash, ya. Terus kita mm -hmm. cek, terus di situ gambarnya bukan facial wash. Nah, ini kita komplain aja, bisa oh, komplain snap. ke seller atau mm -hmm. lewat website. Ya, baik. Oke, okay. oke, okay. kita beralih dulu ya. Ada pertanyaan? Kita ada dari Resen. Ada peserta, uh, resennya Ada perempuan yang ingin bertanya juga ya, karena beliau yang lebih harus dimengerti ya. Karena perempuan yang harus dimengerti, dan beliau dari ini ya, mewakili dari perempuan produk juga. Baik, uh, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, uh, boleh raise hand. Uh, ini ada Ibu Veronica ya, silahkan uh, Mbak Veronica atau Ibu Veronica, silakan. Iya, selamat siang, selamat Bapak siang. Ritomi, ya. Ya, selamat dan siang. Bapak saya dari jurusan akuntansi Pak, jadi ya, mungkin ya. Uh, berkaitan barangkali ya, apakah pada hmm. saat QR Code itu diaktivasi ceritanya pada saat sudah sampai di end user ya? Kalau ya, ya. sudah teraktivasi itu, kalau sudah sampai end user ya? Ya, benar. Uh, uh, apakah misalnya di setiap distributor, kemudian uh, agen, kemudian reseller itu sudah diakui penjualan pada saat... Dari distributor ke agen misalnya, atau penjualan itu baru dikatakan terjual kalau baru sampai di end usernya. Oke. Okay, okay. Apakah terotomatis terupdate di sistem gitu? Misalnya okay. kalau di kalau kita lihat di supermarket ya pada umumnya Pak, ketika kita di kasir itu pada saat kita membayar hmm. barang, barang-barangnya sudah di scan itu otomatis masuk di data penjualan diakui bahwa ada penjualan di hari itu, gitu. Apakah ya. uh, pada saat QR Code ini ya. terjual dari distributor ke agen itu sudah dianggap penjualan atau nanti penjualnya diakui penjualan pada saat sampai di besar? Oke, terima ya, kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih pertanyaan Bu Veronica. Silahkan Mas Wijaya Siap, siap, siap. Oke, nah ini uh, kalau bicara tentang pengakuan penjualan ini tergantung hierarkinya. jadi misal ya, distributor jual ke bawahnya ke downline itu diakui penjualan lalu bawahnya downline ini jual ke end user itu juga diakui penjualan jadi setiap pergerakan barang itu diakui Bu. jadi kurang lebih gitu Oh, setiap pergerakan ya, entah mau dari distributor tadi. Silahkan Bu Veronica, barangkali ada pertanyaan lagi. Oh iya. Uh, oh, berarti setiap barang itu berpindah dari distributor ke agen, dan seterusnya itu pasti ada selalu tercatat transaksinya gitu ya. Karena kan ya, otomatis ya, benar, beda Pak ya. harga misalnya dari distributor ke agen, kan pasti beda ya, nih harganya. Ya, uh, oh jadi itu akan selalu tercatat ya di setiap levelnya? Ya selalu pada saat barang bergerak langsung. Oh iya baik terima kasih Pak. Sama-sama Bu Veronica terima kasih juga. Baik uh, barangkali uh, kita masih buka uh, risean dari bapak ibu atau bapak ibu atau mungkin dari kalangan uh, perempuan ya yang memang harus dimengerti dan memang ini ya sering pakai produk uh, di industri kecantikan dan kosmetik. Boleh ya kita masih buka di risean ya sebelum Uh, jika tidak ada, kita akan bacakan melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bergabung di Fitur Ryzen, seperti Ibu Veronica tadi. Oke, okay, kalau belum ada, kita akan geser ke kolom chat dulu ya. Mas, ada pertanyaan juga dari uh, Mas Heri, uh, sorry, kita uh, dari Mas Rizky Faw Muhammad Rizky Fauzi Mas. Apakah dari aplikasi analyze wajahnya wajahnya memiliki uh, API untuk dipakai maupun dikembangkan secara pribadi? Jadi jadi aplikasi analyze wajah tadi apakah ada nih API-nya? API itu application programming interface ya yang bisa didownload atau kita gunakan demikian, Mas uh, Sriwijaya? Uh, ya kalau uh... Ini tidak untuk umum sih sebenarnya. Jadi uh, kalau kita browsing uh, proses di Google itu banyak sekali aplikasi-aplikasi uh, uh, skin analyzer yang free. Mungkin itu bisa dicoba. Kalau untuk ya kalau yang punyanya perusahaan nggak bisa di-share. Benar-benar. Ya. Siap. Terima kasih. Karena masih ini ya, Bapak Ibu, ini kan di dalam aplikasinya, MS Cloud juga otomatis mungkin yang bisa Bapak Ibu coba di googling atau seperti contoh-contoh di GitHub, di Kaggle, atau di aplikasi-aplikasi website yang dimana Bapak Ibu bisa coba nih ya. Kalau yang ini kan memang sebagai salah satu fitur dari perusahaan yang memang nantinya sebagai hal yang bisa dicoba di dalam aplikasi tersebut. Oke, okay. ya. ada ada pertanyaan lagi dari uh, Pak. Masalah banyak sekali ya Mas pertanyaannya nih uh, Bapak Ibu sangat hmm. antusias banget nih. Uh, uh, kita geser ke pertanyaan uh, Pak Heri Saipuloh. Apakah untuk pengambilan bahan baku menggunakan metode FIFO juga? Pengambilan bahan baku menggunakan metode FIFO. First expired, First Out. Oke, okay, okay. untuk pertanyaan ini uh, saya juga kurang paham hmm. karena ini uh, yang mengambil bahan-bahan untuk menanfakturkan kosmi ya? hmm. Jadi saya, saya belum sampai ke ini kosme. ya karena memang ya, Mas Sriwijaya bukan di bagian R&D atau bagian di labnya ya, atau di bagian produksi ya, ya Bapak-Ibu. Dia memang ke bagian teknologinya ya. Apa -apa. Tapi uh, kemungkinan besar tetap vivo. Tetap vivo ya tetap vivo. kemungkinan besarnya ya. Bapak-Ibu baik satu lagi ini ada pertanyaan dari pak tantawi ya ini beliau bertanya algoritma yang dipakai dalam skin analyzer misal bagaimana untuk kan kulit berjawa, berjerawat uh, tadi yang aplikasi tadi dikembangkan oleh uh, developer lain atau dari uh, tim developernya dari ms glo boleh dijawab itu dulu baru nanti mungkin kalau yang di luar mungkin kan Uh, kurang lebih Mas Riwijaya berarti misalkan belum tahu ya, ya. Kalau misalkan dikembangkan oleh developer luar. Ya. Nah, nah ini juga uh, <laughs> rahasia perusahaan, Mas. Jadi ada beberapa yang memang nggak bisa saya share. Memang terikat dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi ini satu yang belum ya Bapak-Ibu, <laughs> belum bisa memang di karena ini... Uh, Mungkin algoritmanya gabungan ya Bapak-Ibu, karena kan menggunakan skin analyzer. Sebenarnya selain MS Glow sendiri sendiri ya Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa coba, fiturnya mirip ya yang dipakai oleh MS Glow, Bapak-Ibu bisa download miliknya L'Oreal. Di L'Oreal Skin Face Care itu juga Bapak-Ibu bisa deteksinya mirip kurang lebih. Tapi dia menggunakan bahasa Inggris dan ada deteksi ininya juga. Di sana juga direkomendasikan kok juga nantinya Bapak-Ibu seperti apa. Bapak-Ibu bisa nanti kalau mau nyari semacam eh, tadi yang Bapak-Ibu tanya ya, pakai algoritma apa boleh di-googling ya ya. Karena ini kan memang dari base on-nya perusahaan ya. Jadi kita eh, tadi memang belum bisa disampaikan atau dibuka. Kecuali nanti ada lagi fitur eh, yang memang bisa di-share ya Bapak-Ibu. Untuk saat ini, masih belum bisa terlebih dahulu. Barangkali ada lagi pertanyaan dari eh, present atau dari Bapak Ibu peserta yang lain, halo. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Sebelum kami akhiri acara hari ini, oke. Kalau boleh, uh, boleh tanya lagi. Oh, iya. oh iya, silakan Bu Veronica. Saya sendiri, kan, misalnya pada saat penjualan, uh, biasanya kan ada, -ada PPN ya. Uh, maka itu untuk uh, sistemnya. Jadi, ya, bisa gitu. Ya. Oh, ini yang tidak. Ya. Ya. Mohon maaf, uh, suaranya putus-putus ya. ini. Mohon maaf, Ibu, kurang jelas. Oh, oh. Tadi putus-putus. Ya. Boleh diulangi kembali. Pada saat penjualan tadi Pak, apakah misalnya yang yang laku kan seratus ribu misalnya, pada saat kita menjual seratus ribu itu, apakah langsung tersisihkan sekian untuk PPN-nya gitu, atau masih dikumpulkan gitu dalam satu pembukuan? Oke, okay. oh, kalau kalau uh, untuk pajak-pajak ini saya juga kurang paham ini bu ya. Ini yang tahu ini orang accounting ini. Tapi biasanya kalau seller sellernya udah nggak kena pajak, yang bayar pajak kan dari uh, perusahaan. Kalau untuk, untuk oh. Kalau kurang kurang paham juga saya oh. sebenarnya. Kalau oh, masalah yeah. pajak pajak ini. Oh iya, yeah. iya. Yeah. Terima kasih. Ya, ya. Mohon maaf ya. Ya mohon maaf ya Bu, karena terkait pajak, karena hari ini kami hadirkan di bagian IT sama teknologinya nanti bisa, mungkin next yang kita datangkan langsung ya, bagian accounting atau bagian keuangan ya, barangkali nanti bisa ini juga kemungkinan biasanya nih, kalau yang di beberapa produk ya, kalau yang saya tahu di produk-produk besar itu biasanya sudah include ya, sudah include sama pajak kalau yang ketika barang dilepas dijual, tapi saya kurang tahu kalau di MS Glow seperti apa juga Oke, okay. ada pertanyaan lagi mas dari Pak Antantawi. Kalau uh, oke, okay. apakah ada model keamanan sistem ya? Apa bagaimana sih kak penerapan keamanan sistem di MS Glow mas? Barangkali uh, secara garis besar lah, mas uh, Mas Riweja, bu, uh, boleh sampaikan. Ada pertanyaan dari Pak Antantawi ya, Ahmad Antantawi. Okay. Siap, siap, siap. Uh, untuk keamanannya. Uh, salah satunya kita pakai uh, antivirus ya, ESET Endpoint Security. Lalu untuk apakah ada dashboard untuk level pimpinan? Ya benar, ada dashboard. Kita pakai Power BI Pak. Kita pakai Power BI. Oh ya, ini uh, yang biasa, biasanya memunculkan dashboard yang yang uh, membuil dashboardnya ini dari tim tim IT bagian data. Jadi ada bagian khusus ya bapak ibu. Nah. Jadi tapi beliau di MSFlow ini juga menerapkan sistem keamanan ya tadi. Namanya apa mas? Boleh diulangi? Asset endpoint security. Oh, asset, ya? ya. Produknya asset nah. ya, asset security asset. And... Yeah. Yeah. Yeah. Oke, ada pertanyaan lain terkait dashboard, sistem informasi. Sepertinya ada ya ini? Udah ada penerapan BI juga ya? Tadi juga sepertinya bisnis intelijen juga. Ya, uh, karena ini. kebetulan uh, produk yang kita pakai untuk pekerjaan sehari-hari ini pakai Microsoft. Jadi sudah satu paket sama power BI. Oke, mantap nih. Karena sudah ini ya, karena makin ke sini juga terus berkembang ya, jadi perusahaan besar ya, tinggal nunggu jadi perusahaan go public nih, MS Glow dan Kosme untuk mengejar ini ya, jadi IPO ya, Bapak Ibu Amin, biar semakin besar juga, semakin ningkat nih ya, gaji Mas Riwijaya juga, Amin atau yang lainnya juga. Oke. Bapak-Ibu, uh, sekaligus, uh, tadi sudah banyak sekali ya pertanyaan juga yang sudah kami kupas. Sebelum kami akhiri, mungkin dari Fitur ya? kami masih buka satu lagi sebelum kami tutup. Dari Fitur Risen, barangkali silahkan. Silahkan, Bapak-Ibu. Tadi sudah kami kupas semua ya, Bapak-Ibu. Semoga Bapak-Ibu mendapatkan insight baru. Oke, Mas Sriwijaya belum ada ya ini. Karena belum ada. Oke, sebelum kita akhiri, Mas Sriwijaya boleh dong disampaikan closing statement-nya terkait data, manajemen, teknologi juga. Terus juga tadi ada QR yang dipakai di MSG, atau closing statement terkait hari ini, acara hari ini. Boleh, mungkin dari insight-nya Mas Sriwijaya juga boleh. Halo? Oke, okay. okay, closing statement Mas Sriwijaya. Misalnya Oke, uh, ya. boleh belanja harus belanja yang ori atau gimana terserah Mas Riwijaya. Ya, ya, itu itu udah pasti itu. Iya uh, itu, itu udah pasti, pasti. ya. ya. Uh. <laughs> Oke okay, uh, mungkin closing statement saya ya kita uh, kan hidup di zaman yang benar-benar teknologi yang sangat berkembang ya. Kita meskipun uh, Umur kita udah nggak muda lagi, cuma kita tetap harus ikut perkembangan teknologi. Jangan sampai ketinggalan teknologi lah, karena memang uh, setiap... Uh, setiap sehari-harinya kita juga coba persinggungan dengan kemajuan teknologi, itu nggak bisa dipungkiri lah. Baik. Jadi bapak-ibu jangan lupa untuk terus ini ya, uh, update teknologi seperti mungkin ikut ajar hari ini kita akan datangin langsung uh, praktisi atau yang memang langsung bergelu, bergelu di bidang beliau, bidang teknologi. Ataupun nanti bidang ekonomi atau accounting yang tadi juga disampaikan le, uh, ibu Veronica ya, terkait gimana PPN-nya, detailnya gimana, itu juga perlu ya, apalagi kalau untuk bangun perusahaan semakin besar baik terima kasih ya bapak ibu kami ingin sekaligus untuk uh, menutup acara hari ini kami ingin sampaikan terima kasih yang sebanyak banyak kepada mas Sriwijaya karena sudah melakukan waktu dan juga uh, ini ya energinya ya uh, ada yang mau ditanyakan dulu bu Veronica press hand iya saya banyak insight pak pada saat mengikuti acara ini, karena uh, umumnya ya, yang produk-produk skincare itu kan banyak yang abal-abal. Jadi kalau ada teknologi QR code ini, itu akan menjamin konsumen lah ceritanya hmm. untuk mendapatkan produk yang origin. Terima kasih Bu uh, Veronica. Uh, barangkali nanti bisa bergabung Di acara kami selanjutnya lagi ya Bapak Ibu Yang dimana insya Allah kita akan Terus hadirkan acara yang uh, Bermanfaat dan berbagi Dimana kita sama-sama belajar dan berbagi Terima kasih kami Sampaikan sekali lagi untuk Mas Riwijaya uh, Mohon maaf ya Mas Sudah taktokan di jauh-jauh hari Di tengah kesibukan uh, beliau Yang sangat sibuk sekali Taktokan untuk materi dan juga yang lainnya Dan acara hari ini juga Sampai alhamdulillah lancar dan kami sampaikan terima kasih juga ke Bapak Ibu yang telah hadir, dan semoga acara ini memberikan banyak manfaat. Kami mohon undur, undur diri, dan sekaligus kami mohon maaf lagi jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai warahmatullahi bertemu di video selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Bapak Rito.